Bagi kebanyakan orang, kalender adalah sebuah benda yang penting dan wajib ada pada setiap rumah. Karena selain untuk menunjukkan tanggal, hari, dan bulan, kalender juga memberikan informasi mengenai peristiwa bersejarah yang akan diperingati atau suatu acara yang akan diadakan. Di Indonesia sendiri, pada umumnya ada tiga jenis kalender atau penanggalan yang diketahui dan masih digunakan hingga saat ini yaitu kalender masehi kalender hijriah dan kalender jawa namun pernahkah kita bertanya siapakah penemu kalender-kalender tersebut untuk itu Mari kita simak video berikut yang pertama kita akan bahas tentang kalender masehi Julius Kesar adalah pemimpin militer dan politikus Romawi ia bertahta sebagai diktator sejak Oktober tahun 49 sebelum Masehi, hingga Maret tahun 44 sebelum Masehi, dia lahir di Subura Roma. Pada 13 Juli tahun 100 sebelum Masehi ini, merupakan pelopor terbentuknya kalender Julius. Tercetusnya kalender Julian, didasari pada keinginan Julius Caesar untuk memperbaiki sistem kalender Romawi. Namun kenyataannya, Perhitungan ini masih belum signifikan dan tepat, sehingga Julius Caesar berupaya melakukan perubahan. Sewaktu Julius berkunjung ke Alexandria di Mesir pada 47 sebelum masehi, ia menerima saran dari Sosigenes, seorang ahli astronomi dan matematika, agar penanggalannya disesuaikan dengan menggunakan satu tahun samsiah atau masehi, yakni 365,25 hari. Di tahun berikutnya. Yakni pada 45 sebelum Masehi, kalender Romawi sudah mulai bisa selaras dengan pergantian musim. Momentum ini lantas dimanfaatkan oleh Julius Caesar untuk mereformasi kalender Romawi menjadi kalender Samsiah atau Masehi. Kalender Masehi yang dibuat oleh Julius Caesar terdiri atas 12 bulan, yang kita ketahui seperti sekarang. Lalu pada tahun 1582... Kalender Julian Kaisar disempurnakan lagi oleh Paus Gregorius XIII dengan dibantu oleh seorang ahli matematika yang bernama Luigi Giglio dan ahli astronomi Christopher Clavius. Kalender ini diberi nama Kalender Gregorius atau Gregorian. Kalender Gregorian mulai digunakan secara resmi di Indonesia pada 1910 dengan adanya Undang-Undang Wet O.P.H. Netherlands Under the Unsup atau undang-undang kekaulaan negara Belanda. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang juga merupakan khalifah kedua sejak 634 Masehi hingga 644 Masehi. Umar bin Khattab dianggap sebagai pencipta kalender Hijriah yang terdiri atas 12 bulan dan sistem penghitungannya ditetapkan oleh siklus bulan. Disebut Hijriah karena tahun pertamanya terjadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada 662 Masehi. Dalam sistem kalender ini, hari atau tanggalnya dimulai pasca terbenamnya matahari, atau memasuki waktu maghrib. Kalender hijriah lebih pendek 10-12 hari dibanding kalender Masehi. Penentuan bulannya juga disesuaikan dengan penampakan bulan sabit pertama kalinya atau yang disebut hilal. Adapun nama-nama bulan dalam kalender Hijriyah yaitu Muharam, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah. Selain dikenal sebagai raja terbesar Mataram Islam, ia juga dikenal sebagai pencetus kalender Jawa. Kalender Jawa diciptakan oleh Sultan Agung pada 1633 Masehi. Kalender Jawa sendiri adalah hasil perpaduan antara penanggalan Saka dari India dan Hijriah Islam. Alasan Sultan Agung menciptakan kalender Jawa, karena ia ingin perayaan adat oleh keraton dan Hari Besar Islam dapat dilaksanakan secara bersamaan. Oleh sebab itu, Kalender Jawa merupakan perpaduan dari kalender Saka dan kalender Hijriyah. Nama bulan dalam kalender Jawa adalah Suro, Sapar, Mulut, Bagda Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Poso, Sawal, dan Dul Pada masa itu, sistem penanggalan kalender Jawa ditetapkan oleh Sultan Agung di seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Banten karena tidak masuk wilayah Mataram Islam. Saat ini, kalender Jawa diketahui masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Demikianlah sejarah singkat tentang tiga pencipta jenis kalender, yang kalau dirunut secara detail, tentu akan panjang sekali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat.